Iya, selamat datang kembali lagi dalam channel favorit kalian, Blue Heaven. Dan hari ini, saya akan melanjutkan part 2 Barcelona tanpa Messi. Kita sisa 2 match: lawan Real Madrid dan lawan Chelsea. Tapi sebelumnya, saya minta maaf, saya sudah banyak sekali mencoba untuk settingannya pakai OBS, dan emang ya, emang harus ngelag, jadi nggak bisa. Gak, eh, paling lancar ya, ini tapi mengorbankan suara. Saya udah coba ngakalin dan emang karena device saya dan budget saya terbatas, nggak ya, ini udah maksimal ya. Jadi eh, semoga kalian betah lah ya. Eh, kita langsung aja ya, karena udah banyak dijelasin di video pertama. Kita langsung main eh, di sini, kita buy form biasa ya dan yang muncul kayak gini ya. Oke, okay. Griezmann, Aguero, Dembele, De Jong, Pedri, Buske, Lenglet, pique Emerson, Jordi Alba. Ya Ini uh, hampir keseluruhan pemain yang worth it buat dimainin ya. Di sini ada Depay, Coutinho, Ansufati bisa dicoba, Ansufati. Mungkin eh uh, actually ya saya udah mainin pertandingan ini tapi uh, apa namanya ngelag yang uh, saya bilang OBS nya jadi <laughs> sudah coba Ansu Fati dan yang lain-lainnya kayak Alex Colado ya dan mereka enggak memberikan hasil yang terbaik Pianik bagus betul ya Cuman ya karena ini ulang lagi gara-gara <laughs> uh, record yang sebelumnya ngampas jadi ya udah saya bakal tunjukin Ansofati ya. Kalau misalkan Ansofati ampas, kita bisa ganti ke tiga opsi ini. Coutinho, Griezmann, Depay, dan uh, Brad White lagi turun ya. Sayang ya. Ya udah kita ikutin aja sih. Sebenarnya kalau mau Griezmann juga nggak apa-apa. Griezmann aja dulu deh. Ansofati nanti main di babak kedua mungkin. Kalau sempet. Soalnya kalau kita lihat ya, uh, ini... Real Madrid hampir all out kecuali ya Marcelo di dicadangkan, Gareth Bell, Benzema ya sisanya itu Cross, Casemiro, Modric, Courtois main, Alaba main, Carvajal main, Eder Militao ya emang lebih bagus statnya daripada Nacho di sini dan ya Mendi yang main ya. Oke, langsung aja lah kita main sesuai dengan tadi dipilihin komputer. Seperti Ber biasa, Real Madrid putih-putih dan Barcelona red, blue, bergendi, ya. Langsung aja. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Ya, uh, jadi abis ini pasti nge like pas mau shooting di stadion camp. Karena kita main di home, jadi jangan terlalu berharap banyak ya. Namanya juga bukan laptop ya yang high-spec gitu jadinya terima saja lah nasibnya saya rekam ini di tanggal 14 Agustus ya 2021 Hai udah mulai Premier League <gif> Arsenal kalah lawan Renfort dan ya sisanya udah mulai juga kayaknya ini kecil banget tuh, suaranya. Kelihatan gak itu? Wait, di luar dugaan cepet animasinya, nggak nggak patah-patah. Ya, semoga aja hasil akhirnya nggak patah-patah lah ya. Karena karena kan kemarin emang enak dilihatnya kalau permainan bolanya, tapi suara sayanya itu yang hahaha udah kayak reporter di jalanan tau gak sih ya yeah. banyak noise-nya ya yeah. ya yeah, emang kayak gitu sih ya yeah, Griezmann nomor punggung uh, Hai Aguero 10 ya yeah. Hai Aguero saya mainin nggak bisa maksimal nggak tahu kenapa tapi kalau Bradway yang main dia selalu ngasih peluang bagus ketika bermain ya yeah. Oke, okay. ah di disini Disini tetap nge Kalau misalnya mau ganti Ke apa, formasi Ya Tapi ya nggak masalah sih Bisik-bisik Jadinya ya, komentatornya Oke okay, ya, tiga Tengah kita, udah tiga Tengah IT ya itu yaitu itu De Jong, De Jong uh, Busquets dan juga Pedri Sedangkan di Real Madrid juga sama Bedanya ya dia gak pakai striker Benzema -nya. Kita juga gak pakai Bradwick Kita ngepur pakai Aguero <laughs> <laughs> uh, Hazard, Hazard the paling tinggi itu Jadi no doubt ya Harus hati-hati kita Walaupun dia langgaran cedera Tapi kualitinya masih ada Jovic, Jovic juga gak jelek-jelek amat kok Semuanya 80. Kalau kita kita juga 80 enggak sih? Oh ya, Emerson cuman 70-an. Dan kick off sudah dimulai di Camp Nou, Kandang Barca El Clasico tanpa Messi, tanpa Ronaldo dan tanpa Benzema juga di sini. Ya, semuanya wajah-wajah baru, saya nggak ada Vinicius ya. Jadi kalau saya bilang sini uh, mantan bintangnya Premier League nih ya Hazard dan juga uh, aduh umpannya salah Hazard dan juga Aguero dua-duanya udah pernah cetak rekor lah jadi pemain terbaik Premier League dan bisa nggak di La Liga mereka membuktikannya kalau Hazard sih ya ah, you know lah aduh, aduh aduh aduh kenapa nih oh dia diambil saja oleh Hazard dia nggak mau ada throw in cepat sekali Hazard wow Bahaya Masih kurang minum nih pemain saya Oke okay, baik sekali Osman Delmele di tackle dari belakang Sangat berbahaya Dan Modric langsung mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan ini Di menit ke 10 kita lihat sama-sama Jelas sekali Tidak ada hal yang bisa dikompromi dari tackle seperti itu ya Hmm, kita oper aja cari aman Dembele baik sekali Dembele kontrol bolanya umpankan ke kiri sana Oke okay. Ah tercuri bolanya gagal tadi sepertinya Griezmann dan Hazard sendirian dia Baik sekali Lengle Membuktikan kualitasnya Lalu ada Hazard Mandy, Mandy, Mandy, oh berbahaya Real Madrid kembali lagi. Oke, amankan saja, langsung aja Griezmann. Griezmann berikan bola sayang sekali terpotong, terlalu mudah dibaca penyerangan dari Barcelona. Belum ada shooting-shooting berbahaya dari Ro Oh, oh. ya. Yeah. Barcelona terus ditekan oleh El Real. Kita lihat Los Galaticos dengan trisula terbarunya Yovik, Rodrigo dan Hazard dan Yovik tadi baru saja melepaskan heading namun belum memenuhi sasaran. Ter Stegen pendek saja seperti biasa. Saya suka banget ketika diupdate kayak ginian ya karena uh, favorit saya emang short. Jarang banget, saya long oke. Okay, depan ada Aguero di sana, shooting gol Sergio. Kun Aguero cantik sekali, langsung terupas. Ini adalah gaya bermain Blue Heaven yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, over. Opel dan Pedri Drupas yang sangat luar biasa. Aguero bugar ruang sedikit, shooting menaklukkan tiba Okurtoa, menghasilkan gol perdana dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk FC Barcelona. Nice Agüero ya, walaupun kamu salah pakai nomor punggung ya, tapi ya gitulah ya. Nomor punggung warisan Messi kalau mau dikasih ke Aguero nggak salah kalau mau dipensiunkan ya itu tergantung barcelonanya mau atau enggak ya bisa aja ya nomor punggung 10 itu terlalu gede loh buat dipensiunkan kecuali kamu Milan ya nomor punggung 2 nomor punggung berapa lagi itu dipensiunin semua ya menghormati legend kalau misalnya uh, Chelsea dia 25 sama 26 itu dipensiunkan Gak ada yang pakai lagi Kayaknya ada yang pakai tapi pas buat training doang waktu itu precision tapi nggak, nggak dilanjutin. Ada historicalnya di transformer Tapi kan buat kompetisi kagak dipakai itu 2526 Oh penyelamatan yang sangat luar biasa dari Ter Stegen. Tadi cukup berbahaya bisa shooting dari ruang sempit. Yovik Tanggap saja oleh kiper nomor satu kita Ter Stegen cepat langsung saja. Uh dihantem gitu nggak pelanggaran Pak wasit Sergio busket aduh baik sekali tadi uh, lidi tengah dari Real langsung menutup ruang oke kita dari samping coba Dembele yang sudah membuktikan Dembele. bagusnya dia lagi on fire juga dembele melewati mendy dan memberikan umpan dan tidak ada yang menyambut di sana positioningnya griezmann jelek amat ya ampun dia terlalu menusuk sedangkan aguero sudah ada di tengah itu tidak baik sebenarnya tapi ya udahlah kashmirou hmm. alaba eder milletao perlan mendy Tony Cross ke depan dia ada luka Yovik memainkan bola sangat luas ruang yang ditinggalkan oleh Barcelona dan shooting Rodrigo sayang sekali tidak bisa menemukan sasarannya masih kosong untuk Real Madrid walaupun serangan yang cukup bagus ini kita kanya Barcelona malah ketularan ke Madrid ya bagus itu build upnya ya kita dikelabui dengan apa ya? Uh, 91 Madrid. Umpannya baik sekali. Wait. Pelanggaran wasit. Jelas. Langsung saja cepat Emerson. Berikan pada Dembele. Pedri. Pendek. Griezmann Griezmann Pada oh, Aguero tapi dikat dengan baik oleh Alaba. Menghasilkan tendangan pojok di sini ada Jordi Alba. Emang Jordi Alba ya? Griezmann juga bisa sih Griezmann kaki kiri kan. Oke, Griezmann. Ancang-ancang dia. Crossing. Ada siapa di sana? Masih dikejar bola, ada Edermellet tahu menguasai bola, Umpankan langsung ke depan. Jauh. Modric sudah mendapatkan kartu kuning. Dan ini cukup berbahaya, kita lihat Luka Jovic terbebas dia shooting. Oh! Ini dia, yang saya takutkan kerjasama yang cukup baik antar pemain Real Madrid menghasilkan gol untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama di menit 46 tambahan waktu di babak pertama luar biasa luar biasa ya ini di bounce balik Rodrigo bermain sangat bagus satu kesalahan yang dilakukan oleh PK membiarkan Luka Jovic terbebas padahal saya udah suruh mundur loh serius udah suruh mundur tapi ya udah nggak ada speed lagi nih back ya tapi dia mau pressing ya dan akibatnya seperti itu babak pertama sepertinya akan ditutup dan ya satu sama mewarnai El Clasico tanpa Messi dan Ronaldo dan Benzema pun juga nggak ada di sini ya masih di cadangan soalnya kalau Luka Jovic nyetak gol Kayaknya Benzema nggak ada chance buat Masuk Oh, BTW ini Startnya sangat jauh ya Untuk Real Madrid Keunggulannya 8 shoot, 5 on target Sedangkan kita satu kali shoot doang Berarti harus ada sesuatu yang diperbaiki Untuk saat ini sih uh, Ya, PK Dimain-mainin sih itu Cuman PK kenapa di kiri ya tadi Harusnya leng -Lay. Ya, pikir kita bisa ganti sih. Ini kok ngelag ya? Hmm. Eric Garcia atau Oscar? Mungkin busket juga bisa jadi itu si opsi. Oh ya, yeah. The Young bisa jadi back juga tuh. Wow, ini gelandang super bisa. Coba kita taruh busket di back, terus kita masukin. Uh, Pianik. Dari kiri dari tadi ya, Rodrigo terbuka. Sedangkan dari kanan kayaknya uh, Hazard nggak terlalu. Ya ada juga sih serangan dari kirinya Madrid. Tapi ya udah kita tutup celah dulu sebisa mungkin dengan memasukkan Pianik dan menurunkan Busquets ke center back. Barangkali bisa work. Saya belum pernah coba soalnya Busquets jadi Center back, oke, okay. kesalahan dari Barcelona, eh dari Real Madrid. Namun gagal kita akan manfaatkan karena kagok saya, <laughs> masih ngobrol tiba-tiba langsung dikasih durian mentah ya, gimana ini, Jordi Alba, eh, hmm. oke okay, De Jong, santai santai, kita nggak harusnya uh, aturan ter Stegen cuma satu gol doang yang boleh bersarang di gawang tiap match. <laughs> Semoga masih bisa di ya Di siaran percobaan Kebobolannya cuma satu doang emang Sama Ter Stegen Ini menarik kalau misalnya Tiap kali kita pertandingan di La Liga Asal kita cetak dua gol aja Dan Kali ini Toni Kroos mendapatkan Kartu kuning Setelah tadi Modric di babak pertama Terlihat melanggar De Jong dan Oh ya tackle yang tidak bersih Ngajak ribut wasit juga Oke okay. Itu di belakangnya jersey uh, Real Madrid ada apa sih Saya bingung <laughs> Deyong, Deyong, shooting. Ying. Ya, bisa diblok tentunya. Dan mudah oleh Courtois masih satu sama ya, kita kita pemanasan aja dulu, syuting-syuting aja dulu, soalnya kan start syutingnya jelek tuh ya, itu di shoot shoot aja. Uh, hazard bisa mendapatkan umpan yang sangat berbahaya tadi, hampir-hampir saja, tapi posisinya memang kurang menguntungkan. Cuman crossingnya bisa nemu hazard itu luar biasa dari Carvajal ya, yang sebagai kapten. Eden Hazard lebih banyak tasnya dibanding Jovic sama Casemiro. Kita lihat dari sisi kanan Coba kita membangun serangan Osman Dembele Osman Dembele Ay. Kenapa ini Kenapa kalian mainnya kayak gitu Tunggu-tunggu Oke okay. Oh, Apa nih Kayaknya diving Diving kah Terpelanggaran pelanggaran penalti harusnya tapi sepertinya diving ya sepertinya diving karena karena nggak ada pemain kita yang protes dan ada Hazard di kartu kuning hadiah akibat diving mencari-cari penalti dia hey kau bukan Sterling emangnya Sterling banyak ya ini kayaknya gaya pemain Barcelona kan kayak gitu semua dan ya banyak sekali tackle yang diberikan pemain Madrid Emang El Clasico harusnya panas kayak gini Tapi saya jarang nge-tackle ya, Permainan saya ya Clean R1X Buatnya nyerang Kecuali ya udahlah gini aja no, oh, oh, oh dikasih tackle sama saya tuh Langsung dikasih kartu kuning enggak? Oh enggak cuman diceramain Lagian agak bersih sih harusnya Coba kita lihat lagi ya Ngetest tadi saya tackle Siapa tahu ya kan ya Bola sih, bola kena bola duluan. Jadi, nggak salah tapi nggak sepenuhnya. Makanya, pelanggaran hmm. oke okay. ya. Masih satu sama lebih banyak Real Madrid, dembele, dembele. Eh, hey, bagus sekali, oh. dembele. Hey. Aduh, aduh, aduh, uh aguero. Kenapa lepas? Padahal saya udah nggak lari, mendy. Umpan-umpan yang berbahaya seperti ini. Sangat menakutkan. Dan... Out saja. Gagal tadi. Yovic dan... Isko masuk menggantikan Eden Hazard. Yang sudah mendapatkan kartu kuning. Kita juga ganti pemain deh. Udah menit 70 soalnya. Kayaknya melempem gitu ya. Busket kayaknya bagus. Tapi gimana ya? Probably... Uh, Sergio Roberto aja kita masukin terus Griezmann nggak kelihatan. Jadi eh uh, saya, saya yang belum main itu Ansu Fati. Sebenarnya mau masukin kotinya kalau mau menang sih. Ya udahlah, Ansu Fati ya biar kalian bisa lihat Ansu Fati. Siapa tahu dia tiba-tiba gacor kalau ditonton sama kalian. Tuh, langsung di lagi Ansu Fati ya. Ansu Fati ini kalau saya main Master League pasti saya keep. Masih muda dan udah ratingnya 82 itu Nggak saya edit loh <laughs> Jadi uh, What else gitu Maha carrynya Barcelona juga dia Dan Isco Melesatkan tembakan pertama Duh, Ini Sergio Roberto dikasih jamain malah dia Membiarkan Isco bisa Senak jidat jaga woy. Oh ya udah lama ya saya nggak main man to man marking Ntar deh Lukaku nih, Chelsea nih pasti Oke, Lengleh Baik sekali, Lengleh hmm. menangkan duel Ada Ansu Fati di situ Ansu Fati Ya, bolanya tercuri Boom Tangkap saja dengan mudah oleh Ter Stegen, masih satu sama Real Madrid sangat menguasai pertandingan ya nggak heran ini taktiknya Barca nggak saya ubah sedikit pun ya. Emang ku menetapinnya kayak gini ya udah dari defaultnya. <coughs> kalau saya mungkin ada yang diubah. Kalau di master League ya. Makanya kalau mau master League ada Barcelona satu musim aja minimal itu nanti kita bakal buatkan. Oh, shooting yang cukup lemah tadi Jordi Alba. Tadinya mau ngoper tapi udah pemecat kotak maklum <laughs> eh hey, bagus sekali lengle lengle masih bola lepas ternyata dan shooting berbahaya ada ya bola keluar lapangan Jovic sangat berbahaya ini masa depannya real ya kalau misalnya dia enggak beli striker lagi untungnya masih bisa ditepis oleh terstegen sangat luar biasa penampilannya dua pertandingan terakhir luar biasa ditambah yang ini ah udah komplit lah dia. Tunggu aja itu Newer melempem dan ya di keeper nomor satu Jerman habis itu soalnya ya kiper Jerman yang paling muda buat calon penggantinya New Year, ya Fred Noble paling itu pun lagi dipinjemin Oke satu sama ternyata El Clasico setidaknya kita ada poin di sini <tuh> ya uh, satu hal yang harus disyukuri tentunya karena kita dari tadi diserang <tuh> mau gimana lagi ya terima nasib saja dan setidaknya ada tiga shoot dan oh passing kita lebih banyak cuman lebih banyak miss juga ya save udah jelas ya. Terstegen banyak 6. 7,5 Tersegen Luka Jovic 7,5 juga tapi dia pencetak gol ya. Namanya juga dihargai lah ya. Kalau misalnya nggak ada gol Yuka Jovic ya kita Barcelona menang. Ya tapi ya MVP dari kita itu Luka Jovic dan PK 4,5 emang gara-gara kesalahan dia Jovic bisa jebolin ya. Aguero, Pedri 70 ya, sisanya ya Ansufati 4,5 juga. Karena dia anda lihat sendiri Chelsea menang Lawan Atletico Madrid 2-0 Cukup gede ya Di pertandingan seperti ini Jadi ini kayak berasa final ya Kalau kita lihat Real Madrid udah selesai ya Dengan 3 poin aja Paris dan Atletico Dia bakal bermain Tapi gak bakal Bisa jadi juara Jadi antara Barcelona dan Chelsea dua-duanya belum pernah kalah Kalau Barcelona dua kali menang, satu kali seri Dan kalau Chelsea ini satu kali menang, dua kali seri Kalau kita seri, ya menang Lik ini, ya paru, paru musim tapi hitungannya kalau di sini Cuman kan kita nggak bakal mainin home away-nya Cuman sekali doang Oke okay, ya, kita lihat kondisi pemain kita leng-leh -leng, sayang sekali Down, padahal dia bagus Araujo yang diminta untuk bermain. Oke, okay, it's okay. Pedri de Jong masih main. Sergino Des di kiri, Roberto di kanan. Oke. Okay. De Bele, Aguero, Griezmann. Saya coba pakai Memphis. Oh, jangan. Coutinho dan Betweat aja. Ya. Yeah? The last Sergio Busquets sayang sekali nggak bisa menemani di final match kita. Jadi, kaptennya PK, oke. Okay. understandable, have a nice day. Apalagi, kayaknya udah itu aja. Uh, ini apa nih? Arnaud Tenas, saya baru lihat oh, kiper ya. Ya iyalah. Nggak bakal kepake neto aja, nggak kepake di sini ya. Uh, oke, okay, ya kita uh, pakai Bradway. Dan ternyata Chelsea pakai Tammy Abraham ya. Barclay, Havertz, Kante, Kovacic, Jorginho dicadangin. Tiago Silva, Kapten, nggak pakai Aspili berarti ya. Rich, James, Kristensen, Rudiger, Chilwell. Kepa! Kayaknya nggak full force ini ya, Chelsea. Ada apa ya? Kita ngalah ya, Chelsea pakai biru karena dia uh, home. Dan kita pakai pink yang belum pernah kelihatan ya ping ping ping ya kan Chelsea sama Barcelona pernah melakukan apa namanya bertanding di musim se sebelumnya 20 2020 2021 ya itu yang cewek di final Liga Champion Chelsea kalah dibantai <laughs> ya itu uh, sepak bola wanita udah banyak berkembang ya jadi congrats ya udah udah enak dilihat kok Nggak main jambak-jambakan gitu, kayak SmackDown kan itu kalau... Wuh, cewek lawan cewek jamak jambakan ya, tapi ini enggak... nggak kelihatan banget ya, kalau nggak kartu merah kali ya, ada ada peraturannya, harusnya kayak gitu kartu merah. Biar, biar tobat semuanya jambak-jambakannya ya. Mainnya bagus kok. Kayak di Chelsea itu pemain, ceweknya saya tahu, Care, terus ada uh, Harder... Ada si, uh, itu nomor punggung 10 dari Asia juga, ada satu nomor punggung 14, Kirby Itu pemain sepak bola Chelsea yang wanita, bagus-bagus sih mainnya Cuman di final Liga Champion gak tahu harusnya back-nya Chelsea sama kipernya Chelsea itu bagus yang cewek Tapi kebobolan gol konyol gitu kayak nggak bisa defense Ya, itu nilai-nilai titik rusak susu sebelanga, istilah peribahasanya bilang. Ya. Wih, ya, lihat tuh ya. Werner dicadangin tadi terus. Apalagi tuh Lukaku ya. Dipilihnya Abraham loh. Aduh. Mungkin karena dia ada hubungan dengan Abramovic. <laughs> anyway, ya, siap-siap. Chelsea akan segera kick off. Dengan bola hitam. Merah yang saya tidak preferable banget. Semoga kita menang Atau at least kagak kalah Itu udah juara Chelsea Langsung saja menekan dan syuting Berbahaya syuting lagi Oh my god Menit kedua langsung ke kejemulan uh, Tidak sangat disangka-sangka Ini bisa terjadi Kai Havertz selamat mencipta gol kemenangan Chelsea Di final Liga Champions lawan Manchester City Kembali membuktikan tajinya Kita lihat Barkley Sontekan langsung ke depan Temi Abraham lepas Kai Havertz syuting pertama Masih bisa didinai sama Stegen tapi syutingan kedua Sudah tidak bisa lagi Karena sudah berdiri Lepas Empat pemain Barcelona bengong Itu aduh Arah sih, itu siapa sih? Araujo ya? Araujo ya? Nih, ah, Araujo tuh, ah, Araujo dan Pike lagi penyakitnya ya. Pike nggak bisa stay on position, Araujo nggak bisa uh, kejar si Havers dan ya sampai Roberto masuk ke tengah loh. Itu secara formasional itu udah jelek banget. Dan syutingan pertama masih melambung Paduka Lord Bad Red, maksud saya ya masih masih pagi sih kesempatan masih terbuka lebar ya kovacic ngeganggu paduka nih dia udah dapat nomor punggul ya barkley nggak tahu nasibnya kemana tapi barkley bagus loh tadi ya pelanggaran araujo aduh ini dikasih kesempatan <laughs> malah gimana gitu ya kamu heading-heading punggungnya Temi Abraham ya gimana ya ampun Hai race James jadi pengeksekusi Hai uh, free kick jauh average Havertz shooting Oh berbahaya ini bocah aja dari Jerman Kai Havertz satu kali lagi dia Membahayakan gawang dari Barcelona Kita tidak boleh kalah tentunya ya Apa saya harus marking Havers ya Ini Sergi Nodes Wait Oh Mateo Kovacic 2-0 Berdiri cukup Bebas dan lepas Tidak ada yang mengawalnya Dan langsung menceposkan Bola ke gawang. Ter Stegen, Ter Stegen harus memungut bola dua kali di pertandingan ini dan waktu hanya berjalan 7 menit. Kita sudah tertinggal 2-0 dari Chelsea, gimana mau UCL ya ampun. Kovacik, menit ke-8. Oh my god. Popacik emang jadi worth it kasih nomor punggung 8. Sergio Nedes. Di tackle dia, aduh, gak pelanggaran bersih ternyata. Kepa. Aduh, nih Araujo, ya ampun, penyakitan beneran serius. Woi. Jangan, jangan bikin saya pergantian super sub cepet nih. <laughs> Brad bagus sekali. Dembele. Masih melenceng. Aduh. Araujo beneran deh, uh, dua kali dia, tiga kali tambah satu gol ya. Aduh ya, Araujo, I'm so sorry, but you miss up Saya bakal paksa uh, lengle sama busket paling <laughs> uh, ya. Saya paksa lengle sama busket langsung main loh pada ini, bocil-bocilnya gak bisa diandelin nih. <laughs> Astaga ya Kalau ini kayaknya gak ada masalah ya Pike ya ampun dari tadi Ini menta, Kalau kalau di master league berarti Saya bakal jual pikir Nomor tiga 3 juga lumayan bisa dikasih ke yang lain Nih lebih bagus harusnya nah. Jangan bikin saya kecewa ya Baik sekali Potinho Kotinho, ay! Coutinho masih dapat bolanya. Bagus sekali kotinya Hei, kotinya aduh. kayak Havertz kali ini. Ya. Umpan umpan jauh, susah dikejar itu udah biarin aja. Oh, dia dia main long pass terus Chelsea. Udah udah 2-0 juga udah enak dia PW banget. Kita harus kejar satu gol dulu buat Oh. Usman Dembele! yay, go go go go go go go, apakah masuk? Yap, masuk saudara, sangat baik teruas dari siapa Pedri kah atau Paduka? Coba kita lihat, ada Bradway di situ, kayaknya Pedri, Pedri satu asis lagi dan kali ini tidak disia-siakan oleh Dembele yang sudah langsung berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Kepa Arizabalaga dan ya kita masih punya harapan Barcelona sangat luar biasa Dembele Di sisi kanan kayaknya bagus juga ya Dembele Gayanya langsung melihat-lihat pemandangan Stamford Bridge apakah anda tertarik untuk pindah? Tapi kita nggak ada slot ya sorry ya ini udah penuh soalnya Ada Zayek ya kan ya ngapain coba beli beli Dembele? Kang cedera gitu loh saya lupa matiin notif web. <laughs> ada ada kedengeran gak ya? Semoga aja ya. Itu bukan dari kalian kalau misalnya kedengeran ya. Martin, Martin, Martin. Ayo Martin, ay. Harus dipanggil lord atau paduka baru baru gacor dia. Tapi bagus dia keep in touch ball-nya itu. Emang kalau saya niatnya ngelatih Barcelona, Pratley aja udah yang jadi jadi striker. Dia nggak jelek kok, nggak jelek. Cuman emang kalau dilihat quality Barcelona yang big-big klub big itu ya nama seperti dia harusnya nggak terlalu worth it buat dia itu tak dan akhirnya dinaikin disebut sama publik jadi Lord, Lord Bradway, ya kan ya orang sama Denmark aja dia main terus ya walaupun nggak pernah cetak gol ya Ma main cetak gol malahan dia cetak gol di Euro ya bagus kok dia Ya. Enak Anna pakai breadwet serius. Continue aja bagus tuh. Cuman ya tadi di body sama dua orang langsung hilang <laughs> polanya. Eh, hey, kita belum boleh bersantai 2-1 masih. Chelsea kayaknya agak menggendorkan serangan. Ini mainnya kebaca banget ya, passing long ke Reece James, James langsung crossing ke tengah kayak gitu banget sih mainnya. Apa apa esensi bagusnya kalau main kayak gitu kotinya Bradway Aduh Kurang deket ya Bradway tadi buat dapetin bolanya Ayo Dapetin uh, gol yang tadi dong Itu cakep banget Barkley Barkley Lengley -leng. wo, gangguan bagus sekali Ini fix sih Lengley -leng Busquet itu bagus banget setelah dia masuk kayaknya Chelsea nggak dapet peluang sama sekali yang bagus kayak berbahaya di awal-awal tadi pikir bu yang keroknya ditambah Araujo udah mantep lah hey, hey hey hey aduh mantap ayo ah kuatinya hilang lagi bolanya kayaknya dia susah berduel sama James de James bagus banget ini dia di pertandingan ini satu assist dari corner itu bagus banget jadi kalau <tuh> pun tadi Kovacic nggak nyampe Kovacic itu bisa nyampe ke pemain lain loh Bahayanya minta ampun Ya position kita unggul tapi shot jelas banget Chelsea Hanya saja ya itu di menit-menit awal sih kita digedor sama Chelsea Chelsea kayak lawan Villarreal kemarin itu bagus banget di menit-menit awal Tapi di menit-menit Oh shit Bradway di dimarking Pak <laughs> Udah ketahuan Ya Jadi di menit-menit awal Pas uh, super cup itu Chelsea bagus Tapi abis Zayek ditarik Itu udah ampas banget sih Zayek lagi on fire Kena cedera lagi huh? Ya Abraham Oi Busquets bagus kali nutup langsung serangannya Chelsea. Nah ini nih Busquets emang Pasaloda udah kaptennya Barca fix dia. Oke. Hey Dembele terlalu jauh ya. Itu siapa sih? Silwell. Oh. Sekila Alonso. Lengle. De Jong. Pedri Pedri sang pemberi asis dua kali Roberto. ke Aguero dan ke Dembele, bagus sekali dia visinya. Jelas banget. Pedri. Nih, ditutup rapat ya ampun. Bradway juga dikawal lagi. Ayo, ayo. Bum. Ada siapa di situ? Lagi. Dan langsung saja dibuang oleh back-back Chelsea. Kristensen sepertinya. Sergi Roberto kepada Pedri. Deyong, The deyong, The <laughs> maksain ngesit. Ayolah, cepetlah maju lah kau, majulah kau. Nggang ngerti banget sih kau. Tuh, maju, dembele Aduh, telat sih lu majunya. Oke, okay. deyong, Goal Goal, go, go, go, go, go! Cantik sekali, Frankie De Jong. Dapat asis dari Sergi Roberto, sepertinya dua sama Akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan Sejak dari tadi ya, diserang melu di awal-awal Dan akhirnya kita bisa menguasai pertandingan Sangat terlihat enjoyable Ya, Roberto, satu asis Dan De Jong, itu tembakannya udah masuk dalam kategori depan kotak penalti Ya, terlalu mundur garis pertahanan Chelsea, jadi ada celah bisa dimanfaatkan De Jong, dan untungnya syutingnya bisa Melesat jauh karena dummy runner-nya Paduka Lord Red juga kelihatan di situ. Cantik sekali, dan akhirnya ya, seri dua sama harusnya ini udah mulai menyerang ya. Ya, marking ke Paduka langsung dihentikan ya. Gak dimark lagi, dan ya tadi syuting pertama Abraham masih jauh dari kata bagus, kita lihat ya. Tapi yang saya salut di sini Kai Havert bisa langsung ngasih passing ke Abraham, Abraham sempat kontrol sedikit sebelum akhirnya ya emang udah ketutup juga jadinya. Well, not bad, but ya yeah, not enough. Position, inilah. Di kita ke Barcelona, kembali lagi 61% banding 39% Jauh banget ya Roberto, Aru langsung ditutup Pinter banget tadi itu siapa Kante Belum kelihatan tajinya Oh, langsung ditutup Itu Kai Havertz ternyata ya Havertz bantu pertahanan Cukup bagus Langsung diganggu, kita lihat Busket, oh Roberto mengejar bola. Ada Cilwell masuk penetrasi sangat bagus sekali Cilwell. Oh. Ben Cilwell tiga untuk Chelsea sangat luar biasa. Ini ini luar biasa sih gol dari seorang back kiri. Penetrasi gagal Sergio Roberto untuk menutup ruang dari Chilwell Kita lihat juga Pedri ya mau diharap apa Dan terakhir Pianik ya Pianik ya kurang bisa ngepres ya Dan sekali lagi Kai Havertz membuktikan kecekatannya dalam melihat peluang ya Jatuhnya asis lah ini tapi uh, Chilwell solorannya anjay mantap jiwa itu Tiga kali kebobolan Ter Stegen ada apa gerangan ya ampun Ter Stegen Setelah jadi hero di tiga pertandingan sebelumnya Tapi Ter Stegen emang dapet gol-golnya itu bener-bener epic sih Brad Wade uh, Brad Wade masih bisa ditepis oleh Kefaaris okay, Abelaga Kita lihat sekali lagi Sangat luar biasa Ya yeah. Masih bisa melepaskan Tembakan yang cukup keras Paduka Pianik Boom. Sergi Nodes Sergi Roberto Jadi Saya sudah mulai Mengecilkan suara Ayo-ayo tersisa 15 menit lagi Roberto Dembele Oke okay. Kita lihat Roberto Martin Bradway Yang disuju shooting paduka Aduh <laughs> Terlalu terburu-buru nampaknya Aduh Ya mau dikata apa lagi Ya harus dibilang Chelsea mainnya luar biasa tidak uh, Miss Missnya kalau saya bilang gak terlalu wah dibanding kita ya yang di awal-awal kecolongan dua gol jadinya kalau dia menang pun worth it lah pianik Coutinho breadwin oke okay, nice ah Sebenarnya enak sih ini di tiki tuh dari tadi Chelsea-nya Dembele, boom, aduh, Rudiger, Kantai, Kantai, oh my god. Oh oh, oh oh oh oh oh oh oh Boom! Paduka Oh my god! Masih bisa digagalkan oleh Kepa. Suara saya tiba-tiba mengecil ya. Ya ini peluang masih. Tapi ya Kepa save yang sangat bagus. Dan ternyata Goki aja. Last minute, 2 menit tambahan waktu. Jeng <Sing> jeng <Sing> jeng yeah. jeng jeng, terdetw. Ya, sayang sekali gol cilow membuat saya cukup terdiam ya. Tapi kita punya banyak uh, peluang sayang sekali nggak bisa dimaksimalkan. Sorry to say, but ya, yeah. it it was a good match of course ya. Yeah. Dan uh, cukup imbang, tapi kita lebih unggul di dikit harusnya Dan ya, Chilwell jadi MVP Busket 4,5 ya Padahal dia bagus loh Oh, cuman dia dari sisi kiri, itu si Chilwell Itu Busket punya posisi harusnya Oke, okay, jadi kita lihat resultnya nya Uh, Paris malah kalah sama Madrid Ah, Messi dan kawan-kawan bagaimana ini tidak ada menangnya sama sekali Real Madrid dan PSG Terpuruk di posisi 4 dan 5 Sedangkan kita di peringkat 2 Digusur sama Chelsea Jelas ya Sangat bermain luar biasa Pasukan dari Thomas Tuchel Dan kita lihat uh, Goal ranking Top score Martin Bradway 2 gol, Terus ada Abraham, Korea Suarez Dan Eden Hazard asisnya Pedri ya udah itu aja, Bradford posisi dua. <laughs> oke, okay. ya saya nggak mau lama-lama lagi semoga, uh, apa namanya Barca tanpa Messi bisa main bagus ya, kita lihat ada potensi, mungkin karena saya mainnya bapuk juga, sayang banget uh, apalagi yang mau di ngomongin, ya kalau misalnya mau lanjut ke Master League, kalian tinggal komen aja nanti saya bakal lanjutin, mohon maaf jika kalau misalkan video ini masih ada banyak kekurangan, saya berharap sih pengennya lanjut. <laughs> itu aja dari saya, Blayvand fighter Paitorji. Terima kasih telah menonton, and sampai jumpa kita di video-video berikutnya. Bye bye. Yeay.